Yo everyone, welcome back on Mah watch youtube channel Kali ini gue mau ngebahas brand dari Casio Dan yang mau gue bahas Casio G-Shock Yang nggak pernah kehabisan ide buat merilis model-model barunya ya Ya walaupun beberapa mungkin tipenya atau modelnya atau lainnya Bukan termasuk sesuatu yang baru juga Tapi colorwaynya ini yang bikin gue suka ya Nah kali ini gue akan bahas G-Shock G-Lite ya Ini G-Lite ya Yaitu GLX 5600 RT 9DR sama GLX 5600 RT 4DR Nah kalau udah ngomongin 5600 Nah apa sih bedanya sama yang lain-lain 5600 yang ini Nah ini kan dari... Versi g ya. g itu lebih ditujukan untuk peselancar atau penggemar olahraga air ya. Mau apa ya. ini suka naik speedboat or else. Nah itu. Ini cocok banget buat kalian. Tapi sebenarnya ditujukannya adalah untuk surfer atau peselancar ya. Nah yang di depan gua tadi udah gue sebut. Itu ada dua pilihan warna. Yang 9 DR itu tentunya warna kuning. Nah kalau yang 4. Itu udah pasti warna yang orange ya Nah yang bikin gue tertarik sini sama si GLX 5600 ini adalah colorway nya Jadi warnanya itu kuningnya mungkin bisa dibilang muda Orangenya nya juga muda Tapi yang gue suka di sini adalah faceplate nya ya Faceplate di dalamnya ini bener-bener sunburst gitu loh warnanya Ini yang bikin gue suka sih kenapa sih g -Light itu biasanya warnanya mencolok karena just in case terjadi kenapa-kenapa dan di tempat yang galap maka tim Rescuer itu, itu bisa dengan mudah ya untuk mendeteksi misalkan oh itu ada yang mencolok-mencolok apa ya warnanya tujuannya itu adalah itu ya salah satu tujuannya ya Terus apalagi sih yang spesial dari ini. Ini udah dilengkapi sama fitur tight Graph ya. Kamu bisa melacak gelombang pasang surut lewat fitur tight grabnya ini. Dan ini penting juga buat server, buat server mereka mengetahui atau mungkin menentukan waktu yang tepat buat surfing. Jadi mereka kan pasti butuh ombak yang gede. Nah, itu kan biasanya di arus pasang tuh ya. Jadi mereka mesti tahu. Terus juga di sini ada moon data, itu yang sebetulnya berkaitan erat banget sama gelombang pasang surut. Jadi fase pergerakan bulan ini juga eh, terpampang di sini ya. Jadi misalkan ini ada graphic tide graph, nah di atasnya itu kan ada buletan. Nah, itu adalah moon data nya ada di situ Oke okay, sekarang kita lanjut ke spesifikasi spesifikasinya apa sih nah ini diameternya ya mulai dari fisiknya dulu gua bahas diameternya itu kurang lebih di 43,2 mm Nah, ini cocok banget buat kalian yang biasanya pengen cari G-Shock, tapi dengan diameter yang nggak terlalu gede dong. Kan, G-Shock biasanya bulky, bulky gede-gede. Nah, ini cocok banget buat kalian, walaupun sebetulnya ini G-Shock itu buat cowok, tapi sebetulnya di ukuran segini, ini sebetulnya gua bilang tetap unisex ya, bisa dipakai cowok sama cewek juga ya. Nah, untuk ketebalannya juga cuman di 127 mm, jadi bisa dibilang untuk ukuran G-Shock ini termasuk tipis dan diameternya masih termasuk dalam ukuran rata-rata ya, jadi nggak terlalu bulky ya. Terus untuk laktulaknya itu ada di 46,7 mm. Ya, dan case materialnya itu bahannya dari resin. Seperti biasa ya. Nah untuk strapnya juga terbuat dari resin. Kan G-Shock hampir semuanya menggunakan resin. Nah untuk water resistancenya itu ada di 200 meter. Nah untuk glass materialnya mineral glass. Untuk movementnya apa sih? Movementnya quartz digital. ya. Jadi ini bukan top solar. Dia bukan top solar tapi melainkan quartz digital. Ya, So gimana? Kalian ada kolektor G-Lite nggak? Kalau kolektor G-Lite kayaknya dua ini perlu ada di kotak jam kalian sih. Terutama kalau kalian udah punya koleksi G-Shock yang banyak. Terutama kolektor g light ini wajib ada. Nah mau yang orange atau yang kuning itu selera ya. Tapi kalau personally aku akan pilih yang kuning. Karena faceplate kuningnya ini lebih ke arah hampir ke lime. Tapi gimana ya sunburstnya oke okay banget. So I will take the yellow ya. Jadi kalian kalau udah naksir atau mungkin udah yang nungguin tipe ini langsung bungkus aja. Kalian bisa cek di aplikasi kita di jamtangan.com atau website di jamtangan.com ya. Dan untuk maharnya juga sebetulnya nggak terlalu nyakitin kantong sih. Cuman ya, around sejutaan lah. Lebih dikit doang. Eh, cuman sejutaan aja kok. Ya. Terus satu lagi nih. Stok kayak gini nih biasanya nggak banyak emang sih bukan limited edition bahkan mungkin dibilang special edition pun enggak tapi somehow g-light ini biasanya munculnya cuman sedikit dan cuman sebentar jadi mesti gercep ya kalau buat kalian yang suka ini ya terus gue pengen nih kasih tahu di komen warna favorit kamu apa nih terus bisa kalian klik link produknya di caption ya that's from me jangan lupa like jangan lupa subscribe ya supaya kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita dan siapa tahu buat next kita ada surprise surprise lagi ya so happy hunting and happy shopping see you on the next video jangan lupa gercep ya bye